Nah, ini di sini udah mulai melambat ya lalu lintas ya karena udah mulai ada penyempitan jalur. Nah, itu dia di depan udah mulai macet. Karena udah mulai diberlakukan dua arah. Nah, jembatan yang akan diganti itu ada yang yang di sebelah kanan saya ya. Jembatan yang kanan. Nah, ini yang itu yang jembatan B, ini yang jembatan C. Jembatan C dijadikan dua arah. Nah, kita lihat di sebelah kanan yang dari arah karanganyar udah macet. Nah, karena di sini sudah ada penyebutan jalan, ya, macet. Jadi, sekali lagi, teman-teman yang mungkin setiap hari rutinitas proaktifitas melewati jalur ini, silahkan atur jadwal perjalanan atau bisa, bisa mungkin gunakan kendaraan kecil. Nah, ini macetnya sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman ketemu lagi Di channel Sisi Kunir saya Telah sekian lama Saya gak bikin konten Motovlog Kali ini hari ini hari Senin Tanggal 19 September ya Ini Dengan anak saya ke sekolah Ini hari ini tepat jam 6 Lebih 4 menit seperti sebelumnya ada banyak info mengenai penutupan jembatan buruk ya karena akan ada pergantian jembatan juruk yang B dan artinya jembatan yang C atau jembatan salah satu jembatannya akan menjadi dua arah, karena yang satu ditutup, nah seperti apa kondisinya kita lihat di motoslot kali ini apakah akan ada kemacetan ini saya biasanya berangkat nganter itu jam 6 lebih seperempat ya nah ini saya majukan di jam 6 lebih sedikit jam empat menit Di sini udah mulai melambat ya lalu lintas ya karena udah mulai ada penyemputan jalur Nah itu dia di depan udah mulai macet karena udah mulai diberlakukan dua arah Oke belum deh ya belum belum ditutup Mayatnya di sini Yang dari arah solo belum ditutup jembatannya Artinya masih difungsikan cuma yang di arah Karanganyar ini Sudah terjadi penyempitan karena dijadikan dua arah Ini baru pukul 6 lebih 15 teman-teman teman-teman lihat dari arah depan yang dari arah solo belum ditutup ya mungkin nanti siang udah mulai ditutup sedangkan ini yang dari arah karangannya sudah mulai macet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 Kalau untuk mobil kecil, kendaraan kecil masih bisa ya lewat sini ya, tapi itu macet. Tapi untuk kendaraan besar yang mau masuk Solo atau mau dari keluar dari Solo diarahkan melalui Ring Road ya, Ring Road Mojosongo. Nah, Jadi untuk pagi ini yang dari arah Solo jembatannya masih difungsikan. artinya masih jadi lewati namun tidak tahu nanti Jadi teman-teman untuk yang mungkin setiap harinya beraktivitas atau rutinitasnya melewati jembatan juru silahkan diatur ulang jadwal perjalanannya atau mungkin jika memungkinkan teman-teman bisa cari jalur alternatif ya. Karena untuk pergantian jembatan juru yang B ini akan berlangsung kurang lebih satu tahun ya nanti sampai bulan Agustus tahun 2023. Uy, hey, waduh, teman-teman tadi dari persoalan dari yang arah ke Solo ya yang masuk arah Solo ini saya persoalan balik habis nganter anak saya sekolah tadi ini persoalan balik menuju ke Karanganyar atau keluar kota ke Solo seperti apa kondisi lalu lintasnya ini saya udah sampai di PPS ya atau kalau <tuh> Atau Taman Budaya Jawa Tengah, TBJT Kalau dulu namanya TBS nah, ini depan saya, Simpang UNS Nah di sebelah kiri ada Universitas Ternama di Kota Solo yaitu UNS Universitas Negeri Surakarta Atau biasa disebut Universitas 11 Maret Kita lihat Nah, nah Kita lihat situasi lalu lintas yang ke arah Karanganyar untuk pagi ini ya, yang melewati jembatan buruk. Masih difungsikan teman-teman ya, untuk bisa lihat, tapi sudah disiapkan untuk barrier atau pembatas jalan atau penutup jalannya sudah disiapkan di sebelah kiri, yang warna oranye-oranye itu. Oke. Okay untuk pagi ini masih difungsikan ya masih bisa dilewati, tapi tidak tahu nanti nanti siang atau mungkin nanti malam mungkin sudah ditutup, nah ini jembatan yang akan diganti teman-teman, jadi selama satu tahun ke depan ya kurang lebih ya ini jembatan lama yang melintasi Bengawan Solo. nah kita lihat di sebelah kanan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 lebih 1 km yang di ya di atas level juga sudah mulai macet menumpuk di atas level ya teman-teman ya jadi kemacetan sampai di play over Oke, teman-teman, sekian dulu video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jadi, sekali lagi, untuk teman-teman yang beraktivitas melintasi jembatan hidup ya, silakan atur ulang jadwal perjalanan Anda, atau sebisa mungkin untuk yang menggunakan kendaraan roda 4, silahkan mengganti ke roda 2 kalau memiliki mem ya, oke. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap sehat, tetap selamat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu aspal